Mesir, menurut kesimpulan Allah dan rahmat-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah Dan berbecilah mumpulan di antara sikmari. Dan da'atlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu orang-orang yang beriman Kesimpulannya orang-orang yang beriman Adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bermakar hatinya Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka Bertambah kuat imannya dan hanya kepada roh mereka bertawakal, Yaitu, orang-orang yang makan akan dan yang mengisahkan sebagian dari ayat yang kalian berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar iman. Mereka akan memperoleh derajat diri di hidup di dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Maha benar Allah atau segala firman Terima kasih kepada Ananda Zulfa yang telah membacakan ayat suci Al-Qurannya. Nah, dari ayat suci tersebut kita akan mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati, hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Ruhmulah mereka bertawakal. Semua kita semua adalah orang-orang yang selalu menjaga Al-Qur'an dan selalu mengamalkan isi Al-Qur'an di dalamnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Pak Direktur. Kepadanya saya persilahkan. Ya. <tuh> <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Lidkhirahu ala dinikuli wa kafabilahi sahida Ashadu ala ilaha illallah wahtakula syarikala Wa ashadu ana muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'da amabadu Alhamdulillah puja dan puja syukur kadiratillahi ya Rabbi pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang ke-12, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Insya Allah, kita masih bisa melaksanakan tarikh Ramadan yang insya Allah sebentar lagi nanti akan kita laksanakan selawat dan salam sudah selayaknya dan semestinya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Habibana wanabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga tercirah dan terlibatkan pula untuk keluarganya sahabatnya tabiin at-tabiin umatnya yang insya Allah termasuk kita di dalam para yang terhormat mungkin ini uh, secara pelembagaan kami mengucapkan kepada tim panitia yang telah mengupayakan dengan segala daya dan upayanya hingga hari ini pelaksanaan tarawih Ramadan bisa terlaksana dengan baik dan segenap jajaran riwayat yayasan harapan rebani yang membantu terlaksananya program ini dan khususan pada panit khususan kepada ustazah yang hari ini Ustazah para wanita yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan ilmunya untuk berbagi pada sore hari ini. Nah, Mudah-mudahan eh, dengan kehadirannya ustajah para wanita yang hadir bersama dengan anak-anak dan seluruh karyawan dan juga para donatur yang sudah hadir pada acara tarikh Ramadan ini. Insya Allah mungkin ini mengingatkan bagi kita Bagi seorang muslim sudah dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat luar biasa Apalagi ini adalah uh, bulan Ramadan Ini bulan pembuktian kita, bulan pembuktian amal kita Kita dipanggil oleh Allah Ya ayyuhalladina amanu Orang-orang hey, yang beriman Panggilan bagi orang-orang yang beriman Untuk apa? untuk melaksanakan siam Ramadan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu adalah pelaksanaan bentuk ketakwaan kita kepada Allah jadi kalau iman saja tanpa ada perwujudan keimanan yaitu keimanan yang perlu dipertanyakan banyak juga panggilan-panggilan Allah terhadap bentuk keimanan seperti Yahayu laladina amanu Akimu sholat, waatul zakah dan sebagainya. Nah itu bentuk, bentuk apa namanya? Bentuk aplikasi dari keimanan kita. Jadi kalau hari ini kita menyatakan diri kita orang yang beriman, lantas tidak mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari keimanan kita, maka keimanan kita ini adalah bagikan debu yang terbang bulan yang mulia ini adalah sahru ramadhan ini adalah diturunkannya Quran adalah Quran diturunkanlah Quran untuk apa? untuk petunjuk bagi kita sudah nas jadi Quran itu adalah sudah petunjuk bagi manusia sehingga ya kita kalau kita berpegangan kepada Quran dan kepada hadis yang telah diturunkan Oleh Rasulullah melalui eh, Malaikat Jibril Dan hari ini sampai kepada kita Risalahnya Insyaallah kita termasuk orang-orang yang mulia Di hadapan Allah Dan secara pribadi Kami mengucapkan Mahalan-mahalan kepada Ustazah Para wanita sudah hadir belum ya? Belum Bapak Ustazah wanita belum hadir eh, sambil nunggu barangkali ya sambil nunggu setiap para wanita yang mungkin ini uh, secara spesifik, ibunya adalah istikamah yang <tuh dunia> kedua kita sudah memasuki 10 hari yang kedua 10 hari yang sangat ditunggu-tunggu kenapa? kenapa? kita lewatkan 10 hari yang kedua ini biasanya setiap manusia itu memiliki sifat keinginan yang keinginannya itu tidak berdasar kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sehingga apa pas awal-awal Ramadan mah pembuktian kita pembuktian keimanan mah iya gitu tapi nanti akan diuji pada 10 hari yang kedua dan 10 hari yang terakhir, sebagaimana bentuk keimanan kita kepada Allah, Yang nah, mudah-mudahan anak-anakku semua, para karyawan di Yayasan Harapan Rabbani, kita bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah puasa ini, hingga akhir nanti, hingga nanti kita mendapatkan kemenangan di akhir Ramadan ini, dengan sebutan apa kira-kira ini sebutannya oleh Allah yang e, memenangkan puasa ini ada yang tahu anak-anakku nih Tazulpa apa sebutannya pemenangnya pemenangnya di akhir Ramadan ini lupa ini adalah e, anak kre satu ya ini sudah e, yatim piatu. Ayahandanya sudah tidak ada, ibundanya juga sudah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan, ayahanda dan ibundanya diterima amal dan ibadahnya. Anakku, ya, saya ya, semangat Ramadan ini. Mudah-mudahan, eh, uh, Ramadan ini kita bisa mendapatkan amalan yang terbaik. Sambil nunggu ini sudah hadir kira-kira ini Ustajah Wanita. Belum ya? Belum Bapak. Belum. Kalau belum oke. Okay. Mungkin sambil nunggu. Kenapa e, ini pembuktian iman? <tuh> Sering Allah menyebutkan. Dan pembuktian iman itu adalah ujung-ujungnya adalah takwa. Jadi kalau orang yang mengaku beriman, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi tidak ada pembuktian di dalam keimanannya. Maka perlu dipertanyakan imannya. Apakah imannya itu karena Allah atau imannya karena makhluk? Apa karena makhluk? Contoh misalkan kalau anak-anak ya. Sholatnya rajin, puasanya rajin. Karena hanya ingin. Dilihat baik oleh Bapak dan Ibu Asramanya, misalkan begitu. Nah itu bukan karena Allah. Jadi bentuk keimanannya itu, bukti keimanannya belum sepenuhnya karena Allah. Maka bentuk keimanan sepenuhnya karena Allah ini akan diuji oleh Allah. Kalau kita bulan Ramadan, ujiannya adalah di minggu kedua dan minggu ketiga. Tetap istiqomah, enggak kita terhadap pembuktian keimanan kita pada Allah. Karena berapa banyak yang hari ini yang mengaku beriman, tapi enggak melang apa membuktikan keimanannya bahkan enggak mau membuktikan keimanannya keimanannya bahkan yang lebih parah lagi penentangan terhadap pembuktian keimanan yang enggak mau sholat, enggak mau puasa dan ya enggak mau zakat itu adalah kan bukti keimanan banyak sekali hari ini yang sering kita jumpai bukti keimanan bukti keimanan itu telah diingkari. Baik sadar maupun gak sadar. Itu dengan sadar maupun tidak, tidak sadar. Mudah-mudahan kita di sini karena kita adalah satu keluarga besar yang berada di e, Yayasan Harapan-Robani ini. Kita saling mengingatkan. Satu dengan yang lain saling mengingatkan supaya kita apa? E, nanti semuanya diselamatkan oleh Allah, masuk kepada surganya Allah bersama-sama. Yang selanjutnya, kenapa kita, uh, kalau kita sudah sudah berusaha untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah, maka selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Kalau kita lihat ya, ayat Allah lagi di, di dalam Suratul Al-Imran itu. Masya Allah. Coba kita bayangkan. Kita, kan gini kan, kalau, kalau baca Quran, tuh yang baca Quran. Kita sama, sama. Baik itu dalam ilmu ilmu apapun, Bu. itu. Ini ustad sudah datang belum? Sudah Belum aja belum. Nanti aja, belum. pukul 1545. Oh pukul 1545. Jadi saya masih punya berapa waktu nih? Sampai 15. Nanti di di dada dada gitu ya kalau waktunya sudah ini. Nanti bisa sambil sharing aja bapak. Ya kita sharing aja. Nah, begini, e, sebetulnya Allah sangat luar biasa Menurunkan Quran kepada kita Untuk apa? Untuk kita pelajari Untuk kita istiqomah dengannya Coba di dalam Quran itu e, Allah perintahkan pertama kali kita Untuk untuk mengerti Quran itu adalah ikhro Baca Ikhro aja, ikhro baca Apapun Ilmu apapun, yang pertama adalah ikhro Baca dulu, nggak kita ngerti maksudnya, nggak, nggak ngerti maksudnya baca. Bacanya benar nggak yang penting baca dulu. Kita baca dulu. Mau suka, nggak suka, baca aja dulu. Jadi metode yang pertama, kalau kita ingin e, mengerti tentang ilmu, paham tentang Qur'an, ya kita pertama adalah iqra Baca dulu. Entah itu bacanya benar, tas duitnya sesuai dengan kajutnya benar makhluk luruknya benar sifat luruknya benar itu kita baca dulu lantas setelah baca kita tingkatkan setelah baca kita tingkat tingkat nah, kira-kira nih kalau setelah itu tingkatnya ada ada siapa aja yang hadir di sini nih? Ya? Supaya enggak ini ya. Setelah kita baca ya, ikro. Setelah kita ikro kita tahu Quran. Metodenya pertama adalah ikro. Yang kedua apa selanjutnya nih? Nah, selanjutnya adalah tilawah. Nah ini beda. Kenapa? Apa bedanya ikro dengan tilawah? Kalau ikro sekedar baca, entah bacaannya benar bacaannya enggak benar yang penting, Mbak, baca, baca. Nah, ini kalau tilawah sudah pada tahap selanjutnya, mungkin nanti akan dijelaskan. oleh ya, saja, Konita ya, para wanita yang selanjutnya apa? Tilawah, tilawah ini kita tidak hanya sekedar membaca, tapi agak memahami kandungan dari apa yang kita baca sepatul hurufnya kita pahami makhrujul hurufnya kita pahami tajwidnya kita benar benarkan, insyaallah artinya juga akan kita pahami secara tidak langsung nanti artinya juga akan kita pahami kan Paham Quran, sumber hukum Quran itu adalah sumber hukum kalau kita cuma baca aja nggak ngerti artinya kan sama makanya apa? harus kita pahami lanjut setelah tilawah nah ini yang paling tinggi di dalam Quran itu aja bahasa di dalam surat atau ubah itu ya orang yang sudah membaca Quran eh, sudah tilawatul Quran maka selanjutnya adalah Orang yang bisa menjaga Quran. Apa yang dimaksud dengan menjaga Quran? Apakah Quran kita jaga-jaga, kita bawa kemana-mana gitu ya? Suatu masa di zaman Rasulullah, Sayyidina Aisyah, pernah ditanya oleh sahabat, Ya Aisyah, akhlaknya Rasul itu seperti apa? Sayyidina Aisyah menjawab bahwasanya Rasulullah itu adalah bagaikan Quran yang tercatat. Nah itu. Kita tahu makna Tapi Quran itu berada pada diri kita. Mur Quran ada pada diri kita. Kenapa Qur'an ada kita? Karena ketepat hud. Qur'an sebagai hud. Berapa banyak yang hari ini orang paham Qur'an, baca Qur'an ya, dari awal sampai akhir, sudah bacanya. Ya, tilawahnya iya. Kalau orang yang tilawah itu pasti dia paham makhrujul hurufnya, paham sifatul huruf tajwidnya tidak akan apa namanya terlupakan tidak salah salah salah dikit dikit lah ya itu tidak salah tidak terlupakan tapi apa seling yang terakhir yang terakhir itu, itu tidak ada pembedanya Qur'an itu banyak sekali yang mengaku dirinya Muslim, Muslim, tetapi implementasi dari tingkah laku kemuslimannya belum nampak sama sekali. mengaku Muslim, tapi implementasi kehidupannya belum nampak kalau dirinya adalah seorang Muslim. Karena Quran mungkin hanya sekedar dibaca saja, ikro saja. Jadi Qur'an hanya sekedar ikro baca saja. Nggak paham tuh artinya Qur'an apa. Padahal Qur'an itu luar biasa. Sepertiga dari isi Qur'an itu adalah Fekhosa Untuk apa? Untuk menembalkan keimanan kita. Jadi sepertiga Qur'an itu kandungannya adalah Fekhosa Kisah, bukan cerita lah ya. Tapi dikhasasi. Untuk apa? Menebalkan keiman. Tanda-tandanya kalau yang beriman itu kan tadi dibacakan oleh eh, Ananda Pak ya. Zaddatu imana ma'a imanihim. Jadi tanda-tanda orang beriman itu kalau dibacakan Quran bergetar hatinya. Kalau anak-anak sekarang kan milenial enggak bukan dibacakan Quran bergetar, ya. kalau lihat TikTok baru bergetar hati ini. Mudah-mudahan anak-anak kami-kami yang di gereja ini ya eh, sementara ini mah terhindar, mudah-mudahan itu ya. Mudah-mudahan terhindar dari eh, eh sosial media yang kurang tepat guna. kan kita enggak bisa menghindari sosial media. Yang bisa kindari adalah kurang tepat. Tepat ini. Nah itu. Ini. Sudah, host sudah ini. Sudah datang teh para kodisa. Udah Sudah datang, ustazahnya. Sudah. Ini suara saya kedengeran gak ya? Kedengeran, Bapak. Selamat datang kembala teh para kodita. Bisa Allah, koyor ya. Barangkali gak ya, kedengeran. Uh, Ustajah, wanita, ahlan, wasahlan Ahlan, dik Zajlilakhoer atas kehadirannya Mungkin dari anak sekian ya, nanti dilanjut oleh Ustajah, para wanita Yang telah hadir bersama kami di virtual ini Mudah-mudahan ini walaupun lewat virtual, ini adalah uh, ajang silaturahim kita Uh, Mudah-mudahan nanti kalau uh, masa pandemi ini sudah uh, berakhir, kita bisa mengajak ustajah para wanita untuk bertatap muka. ya uh, Kami butuh ilmunya untuk anak-anak kami yang ada di Yaisan Harapan maupun para pemirsa, para agniah yang hari ini butuh siraman kolbu. Sekolah khair, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah menyampaikan sambutannya bahwa kita harus selalu menjaga Al-Qur'an gitu. Selanjutnya itu Pemateri oleh Tevaro Konita, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan barokahululikum atas kelahiran bukunya hidup satu kali lagi. Terima kasih teh Konita yang telah memberikan banyak motivasinya melalui sebuah buku dan podcast cinta lewat cerita yaitu tentang hujani hati kita dengan cahaya kelak ia bisa hidup satu kali lagi. Masya Allah ya Teh. Alhamdulillah. Oke langsung saja. Untuk teman-teman yang bisa on cam, bisa dinyalakan kameranya yang terhubung deng terhalang dengan sinyal, bisa dimatiin. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak, Teh Winnie. Ya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya, Alhamdulillah uh, Senang sekali hari ini bisa bertemu sama teman-teman semuanya uh, Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas nikmatnya yang luar biasa Nikmatnya yang tidak terhingga Nikmat paling krusial Nikmat keimanan yang hari ini masih Allah berikan sama kita Nikmat yang kata Allah Kalau kita lihat di surat Al-Imran ayat 91 Kalau lah nanti kita meminta nikmat iman di hari akhir kelak Malah kata Allah, kalau kamu mau beli pakai emas sepenuh bumi, bahkan lebih besar dari itu, maka kita tidak akan pernah bisa membelinya. Gitu, maka Masya Allah hari ini ketika Allah masih mengizinkan kita menggenggam nikmat keimanan di dalam hati kita, itu adalah nikmat yang tidak terhingga yang hari ini kita miliki. Gitu, kemudian eh, nikmat Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, gitu ya, sudah 11 hari berlalu, semoga ada banyak Kebaikan, ada banyak pahala, ada banyak perbaikan, ada banyak ampunan yang bisa kita dapatkan. Nikmat kita bisa beribadah, bisa tilawah Al-Quran, bisa tarawih, bisa sedekah, nikmat bisa berkumpul sama orang-orang sholah, dan banyak lagi nikmat lainnya yang tidak terhingga. Itu, itu semua tidak lain dan tidak bukan hanya karena atas kasih sayang Allah. Jadi kalau Allah bukan karena kasih sayang Allah sama kita, maka kita nggak mungkin bisa berbuat baik. Kita nggak mungkin bisa beribadah, bisa bertemu sama bulan Ramadan, maka ini adalah kasih sayang Allah yang sangat besar, kasih sayang Allah yang sangat nyata sama kita. Cuma, kadang kita sebagai manusia itu tidak pandai bersyukur, sehingga kita banyak menyia-nyiakan. Itu mungkin di Ramadan ini, ya, kita sama-sama evaluasi, mungkin ada waktu yang sering terlalaikan, mungkin ada aktivitas-aktivitas yang uh, membuat kita jauh dari Al-Quran dan seterusnya eh uh, Kemudian salam-salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad salamahu alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga rasa cinta kita sama Rasulullah hari ini uh, rasa uh, cinta kita sama para sahabat-sahabatnya dan para orang soleh itulah yang akan bisa menyampaikan kita kelak nanti dipertemukan kembali sama Rasulullah. Dibangkitkan, dibersamakan lagi sama Rasulullah dan orang-orang soleh karena hanya dengan salah satunya dengan rasa cinta itu modal kita untuk bisa nanti dibersamakan gitu nah insyaallah teman-teman hari ini kita bakalan sharing-sharing uh, tentang Wonderful Ramadan with Quran sebelumnya izin untuk share screen dulu oke ini Wonderful Ramadan with with Quran masya Allah ini ada uh, judul yang luar biasa menarik Wonderful Ramadan Ramadan yang sangat luar biasa dan memang seperti itulah hakikatnya Ramadan. Itu kenapa dengan Al-Quran, karena memang Ramadan dan Al-Quran itu sudah Allah gandengkan. Ya, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat, 185, Allah itu menggandengkan Ramadan dan Al-Quran dalam satu ayat. Gitu. Maka ini adalah kesempatan kita untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan, untuk bisa membuat Ramadan kita jadi Ramadan yang tidak pernah kita sesali. Gitu. Jadi, Ramadan yang mungkin akan menyelamatkan kita nanti di akhirat dengan Al-Quran gitu. gimana cara membuat Ramadan kita jadi wonderful, nah kita bahas uh, di pertemuan hari ini Itu pertama ini dulu ya Masya Allah uh, karena kita tadi ngomongin Al-Quran dan Ramadan adalah bulan Al-Quran, Ramadan adalah bulan dimana Al-Quran diturunkan gitu. maka salah satu hadirnya Ramadan, salah satu hadirnya malam Lailatul Qadar adalah untuk memperingati turunnya Al-Quran Gitu, maknanya adalah untuk memperingati manusia agar bisa kembali lagi kepada Al-Quran. Gitu, mungkin kita di, sebulan, di sebelas bulan sebelumnya itu jauh sama Al-Quran, atau tadi seperti yang disampaikan e, sama Ustadz, bahwa e, kita mungkin baru hanya sebatas membaca, tapi kita belum sampai ke memahami, belum sampai mempelajari, menghafal, atau mengulang-ulangnya. Gitu, maka pertanyaan yang harus kita jawab sama-sama, Uh, di dalam hati kita masing-masing adalah gimana sih hubungan kita dengan Al-Quran saat ini? Itu kenapa, karena salah satu indikator bagaimana baik atau buruknya hubungan kita dengan Allah adalah dengan melihat bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran saat ini. Itu kalau hubungan kita dengan uh, Allah baik, maka insya Allah, eh, kalau hubungan kita dengan Al-Quran itu baik, maka insyaallah hubungan kita dengan Allah juga baik. Gitu. kenapa? Karena Al-Qur'an adalah kalamnya Allah. Ya, gitu. perkataan-perkataannya Allah. Itu jadi uh, sebuah hal yang sangat luar biasa. Sebuah hal yang sangat menakjubkan. Gitu. Maka ketika hari ini di didal dalam hati kita, kita belum masih kita masih menganggap Al-Qur'an ini adalah sesuatu hal yang biasa gitu ya. Sering dilupakan, sering dilalaikan. Gitu. Maka jangan-jangan seperti itu jugalah perhatian kita kepada Allah. Gitu. Uh, hubungan kita kira-kira hari ini udah sampai mana gitu Apakah udah sampai rajin membaca aja gitu atau jangan-jangan ngebaca juga masih bilang bentong gitu ataukah udah next level gitu ya udah membaca kemudian ditadaburi oke gitu. selain dibaca dipahami juga ini apa yang yang tadi kita baca Jadi, apalagi kalau buat teman-teman uh, yang belum bisa bahasa Arab gitu maka harus baca artinya kemudian ditadaburi harus di harus dicari tahu kira-kira apa nasihat yang pengen Allah berikan sama kita hari ini atau uh, ada yang bilang taujih robba ya jadi taujih nasihat yang langsung diberikan sama Allah itu adalah kalau kita mentadaburi Al-Qur'an gitu kemudian kita mempelajari uh, mengamalkan dan menghafal nah ini adalah bentuk-bentuk interaksi dengan Al-Qur'an yang tadi akhirnya sangat mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Jadi, Masya Allah, kalau misalnya uh, udah sampai tahap menghafal, ketika kita menghafal Al-Quran, berarti kan kita membaca uh, satu halaman, misalnya ratusan kali, sampai benar-benar hafal. Nah, itu kan akhirnya sangat meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Gitu, bayangkan kalau misalnya kita interaksinya hanya membaca satu bulan, satu kali hatam itu berarti kan dalam satu halaman itu cuma terbaca satu kali. Tapi kalau menghafal itu bisa sampai ratusan kali. Jadi kita bisa semakin memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'an. Apalagi kalau sampai bisa mengamalkan. Wah, itu lebih luar biasa lagi. Itu karena kalau udah sampai tingkat mengamalkan, berarti kita langsung e, merasakan kebenaran, langsung merasakan mukjizat Al-Qur'an di dalam hati kita sendiri. Kenapa? Karena kita udah langsung nyobain Gitu, apa yang ada dalam Al-Qur'an, gitu. ini bermacam-macam interaksi Al-Qur'an tinggal kita mengevaluasi, kira-kira hari ini sudah sampai sejauh mana nih interaksi kita dengan Al-Qur'an gitu ya. nah ini yang pertama kali harus kita uh, pahami dulu saat kita jatuh cinta dengan Al-Qur'an saat kita sudah punya kedekatan dengan Al-Qur'an gitu ya, saat kita sudah bisa menikmati Al-Qur'an karena apa ya, bukan perkara yang mudah buat kita untuk bisa menikmati apa yang ada di dalam Al Qur'an, seperti uh, Rasulullah, seperti Abu Bakar, seperti uh, Umar bin Khattab yang ketika membaca Al Qur'an itu sampai berlinangan air mata, gitu bahkan Umar bin Khattab ketika sholat pernah sampai pingsan karena saking uh, ketakutan dengan ayat Al Qur'an yang dibaca karena waktu itu ayatnya tentang siksanya Allah, gitu atau Abu Bakar yang di dalam sirah dikisahkan sampai memiliki jejak air mata di pipinya, saking setiap membaca Al-Quran itu selalu menangis. Apakah di dalam sholat, apakah ketika di luar sholat, dan seterusnya. Ini membuktikan tadi, mereka sudah punya rasa jatuh cinta dengan Al-Quran. Jadi, menurutku, orang yang bisa jatuh cinta dengan Al-Quran, orang yang tadi bisa benar-benar menikmati Al-Quran dalam setiap bacaannya, dalam setiap sholatnya adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah yang sangat luar biasa. Gitu. Kenapa? Karena orang yang tadi bisa menikmati Itu pasti dia udah paham dulu Udah paham, udah sering Berinteraksi sama Al-Quran Sehingga bisa menikmati Butuh derajat tertentu gitu ya. Butuh tapak-tapak hidayah Yang tinggi gitu Sampai akhirnya kita bisa punya level jatuh cinta dengan Al-Quran gitu Saat kita jatuh cinta dengan Al-Quran Ini salah satu contoh ya Bagaimana orang yang jatuh cinta dengan Al-Quran Said Kutub Seorang penulis tafsir Al-Quran Ini dalam kutipan di pembukaannya adalah bagaimana pandangan dia melihat dunia ketika Al-Quran itu sudah ada dalam hatinya. Leo bilang kayak gini, hidup bersama Al-Quran membuat diriku melihat dari tempat yang tinggi sebuah kehidupan jahiliyah yang sedang bergejolak di atas bumi. Aku lihat manusia bagaikan anak-anak dalam perhatiannya terhadap kehidupan ini, cara berpikirnya dan persepsi kehidupannya mengapa manusia harus memilih cara hidup seperti ini, mengapa mereka memilih hidup dalam lumpur yang kotor dan enggan mendengar panggilan yang mulia, yaitu panggilan yang menjadikan usia manusia lebih berkualitas, berkah dan bersih, jadi Masya Allah ya kalau kita lihat eh, bagaimana kita melihat perspektif hatinya beliau itu, udah ada di ketinggian, sehingga ketika melihat dunia, kenapa yang kayak gini aja diperebutkan jadi, kenapa sih eh, ketika dia melihat gelombang liberalisme, gitu yang orang-orang berbondong-bondong, menjauhi dari agama, beliau justru menganggap kenapa mereka justru memilih hidup dalam lumpur yang kotor dibanding mendengarkan panggilan yang mulia yang membuat usia kita lebih berkualitas dan bersih gitu, Ini akan membedakan ya, kedekatan kita dengan Al-Quran dan bagaimana cara kita memandang dunia gitu, Kita bahas keutamaannya sedikit, ketika kita jatuh cinta sama Al-Quran, ketika kita bisa dekat sama Al-Quran maka pertama itu adalah penghormatan paling tinggi untuk manusia. Apapun yang berdekatan, apapun yang berkaitan sama Al-Quran, maka dia akan jadi sesuatu yang terbaik. Bulan di, di mana Al-Quran diturunkan menjadi bulan yang terbaik, bulan Ramadan. Malam di mana Al-Quran diturunkan menjadi malam yang paling baik, bahkan malam yang bernilai lebih dari seribu bulan, malam Laylat, Qadar. Rasul yang menjadi pemimpin, di antara ratusan ribu nabi dan rasul itu rasul yang menyampaikan Al-Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam itu malaikat yang paling uh, luar biasa malaikat yang menjadi pemimpin di antara para malaikat juga adalah malaikat yang menjadi penyambung risalah Al-Qur'an dari Allah kepada Nabi Muhammad malaikat Jibril itu maka semua yang berkaitan sama Al-Qur'an tuh bakalan jadi luar biasa itu, begitu juga dengan kita sebagai umatnya Rasulullah. Ketika kita mau untuk dekat sama Al-Quran, ketika mau, kita mau untuk mempelajari Al-Quran, bahkan sampai mengamalkannya, maka kita akan jadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan itu janjinya Allah. Ketika kita dekat sama Al-Quran, maka kita bakal jadi orang yang berani, kita bakal jadi orang yang termotivasi melakukan hal-hal yang besar, melakukan hal-hal yang baik. Jadi Kita bakal punya visi yang sangat jauh, yang sangat panjang. Visi kita nggak cuma gimana caranya biar bisa kaya, gimana caranya biar punya rumah yang bagus. enggak. Tapi visi kita adalah gimana caranya biar kita bisa sampai surga. gitu Kebaikan apa yang harus kita lakukan, amalan apa yang harus kita perbuat. Itu adalah penghormatan paling tinggi untuk manusia. Kenapa? Karena tadi akhirnya kita jadi tidak mencintai hal-hal yang rendah. Tapi kita... Levelnya mencintai hal-hal yang tinggi, melakukan hal-hal yang luar biasa. Terus Al-Quran juga adalah nikmat paling besar buat manusia, nikmat paling besar buat kita. Jadi, kalau kita lihat di surat Ar-Rahman, Ar-Rahman al-Lamal-Quran, dari sekian banyak nikmat yang Allah sebutkan di surat Ar-Rahman, nikmat pertama yang Allah sebutkan itu nikmat Al-Quran. Karena tadi ini tuh nikmat yang akhirnya bisa membuat manusia, akan akan mendapatkan cahaya yang luar biasa terang benderang buat kehidupannya. Itu sebaliknya kalau manusia yang tidak mendapatkan nikmat Al-Qur'an, gitu, maka dia mudah sekali untuk hilang, buat kesasar gitu ya, merasakan seakan-akan berjalan dalam kegelapan. Terus juga Allah janjikan ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita membersamai Al-Qur'an, maka para malaikat akan berkerumun Gitu, para malaikat akan datang, dan malaikat itu kalau datang, ya, kalau berkerumun, itu gak cuma diem doang, gitu gak cuma diem dengerin, enggak Tapi malaikat itu pasti akan selalu aktif, itu aktif untuk mendoakan, aktif untuk memohonkan ampun, itu bahkan aktif untuk menjaga, menjaga dari depan, menjaga dari belakang, itu luar biasa. Ketika kita dekat sama Al-Qur'an, itu terus satu huruf, satu kebaikan. Jadi, Al-Qur'an itu adalah ibadah yang pahalanya itu per huruf. Gitu, bayangkan ada banyak sekali kebaikan ketika kita dekat sama Al-Quran. Terus Al-Quran akan menjadi syafaat kita di hari akhir, uh, ketika mungkin hari ini kita merasa dosanya banyak banget, atau amalan-amalan kita rasanya tidak cukup untuk membawa kita ke surga, maka semoga kedekatan kita dengan Al-Quran nantinya yang akan bisa menjadi penolong kita di akhirat kelak. Terus al juga yang akan menjadi penentu derajat kita di surga. Gitu ya, bacalah, naiklah. Gitu, jadi ada berapa ayat Alquran yang ada dalam hati kita, maka itulah yang akan menjadi penentu derajat kita di surga. Maka kalau kita pengen surganya, surga yang akan membersamai sama Rasulullah, gitu. ya berarti pasti ada di surga tertinggi, ada di surga terdaus. Maka mau gak mau harus ada sebanyak-banyaknya Alquran di dalam hati kita. Terus juga, Allah menjanjikan akan menurunkan keterangan, eh, ketenangan akan menurunkan, meliputi dengan rahmat dan seterusnya. Gitu, ini adalah hal-hal uh, yang semoga bisa menjadi motivasi kita untuk bisa dekat dengan Al-Qur'an. Gitu, dan selanjutnya, apa hubungannya dengan Ramadan? Gitu, hubungannya dengan Ramadan dengan Al-Qur'an adalah ini: Ramadan adalah bulan pendidikan jiwa, itu meraih takwa. Ternyata tidak hanya dengan berpuasa, tapi dengan Al-Quran. E, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah, ya kadang-kadang kita suka melihatnya di Al-Baqarah ayat 183, ya Kata Allah, e, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang yang terdahulu, agar kamu bertakwa. Gitu, bertakwa Dengan berpuasa kita jadi bertakwa. Tapi ketika kita lihat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, itu Allah menyandingkan bulan Ramadhan dengan Al-Qur'an. Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Itu Masya Allah. Jadi ini juga salah satu apa ya? Mak, e, pesan tersiratnya Allah bahwa dengan Al-Qur'an itu juga jalan kita untuk meraih takwa. Gitu ya. Takwa itu apa sih? Gitu ya. Ini kan goalsnya Ramadan, goalsnya puasa, dan al Kan adalah bertakwa. Bertakwa itu apa? Kalau dijelaskan dalam hadis Rasulullah, bertakwa itu seperti kita melewati sebuah jalan, kemudian di jalannya itu ada duri-duri, dan kita melewatinya dengan hati-hati banget. Gitu ya Gak mau sampai durinya terinjak, gitu ya. sampai akhirnya kita sampai di ujung jalan. Nah, itu adalah takwa menjadi duri-durinya itu diibaratkan adalah hal-hal yang Allah larang, hal-hal gitu ya. yang tidak Allah sukai, gitu ya. atau yang sifatnya makruh, dan seterusnya. Nah, ketika kita selesai nih dari bulan Ramadan di tahun 2021 ini, kita tuh pengen jadi orang yang seperti itu. Orang-orang yang ketika menjalani kehidupannya, itu hati-hati banget sama apa yang dilarang sama Allah. Hati-hati gitu. sama apa yang tidak disukai Allah. Ketika kita ngerasa ada hal-hal yang tidak bermanfaat nih, misalnya kita lagi uh, scrolling media sosial, kita merasa aduh ini gak bermanfaat, ini gak disukai Allah, maka kita sudah hit aktivitasnya. Ketika kita misalnya sedang berinteraksi sama orang, kita akan memilih menggunakan kata-kata yang terbaik, menampilkan ahlak yang terbaik. Kenapa? Karena itu adalah hal yang dicintai Allah. Itu uh, takwa yang pengen kita kejar sama-sama. Atau ada juga di Quran Surah Toha ayat 113. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman, agar mereka bertakwa, dan atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Nah kalau ini pesan yang lebih tersirat, Allah bilang bahwa Al-Quran itu Allah turunkan, itu agar kita bertakwa. Gitu, jadi jangan sampai nih, Al-Quran sudah Allah turunkan, sudah Allah jaga sampai sekarang, gitu ya sudah Allah mudahkan, dan seterusnya. Tapi kita tidak juga bertakwa. Gitu, nih berarti ada yang salah sama interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, Jangan-jangan hari ini uh, kita hanya sekedar membaca Al-Quran. Gitu, hanya menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci aja udah, yang kalau dibaca ada pahala, titik. Itu, padahal tadi ya, kalau di Al-Baqarah 185, Allah itu menjelaskan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai yang hak dan yang batil. Itu, maka ini yang sebenarnya pengen kembali diingatkan ketika bulan Ramadan. Itu ya, hari kembali kita kepada Al-Quran, itu bukan hanya dibaca, tapi tadi, agar bisa menjadi petunjuk dan penjelas. Kalau Al-Quran sampai bisa menjadi petunjuk hidup kita, gitu ya sampai akhirnya bisa menjadi lifestyle kita tuh sumbernya dari Al Qur'an itu berarti mau nggak mau kita harus paham dulu gitu ya kalau belum paham kalau kita nggak pernah mencoba untuk membaca tafsirnya kita nggak pernah mencoba untuk mendengarkan tafsirnya misalnya dari Ustadz dan Ustadz kita di uh, di YouTube misalnya udah banyak banget ya kajian-kajiannya kajian tinggal kita aja nih mau untuk ngedengerin, gitu ya maka kita nggak pernah bakalan gak bakalan bisa menjadikan al sebagai petunjuk, karena paham aja enggak. Kayak gitu. Terus di Quran Surah Tuhan, Allah bilang agar Al-Quran menimbulkan pengajaran bagi mereka. Gitu, maka Al-Quran tadi harus bisa menjadi nasihat yang merasuk ke dalam hati kita. Gitu, setelah membaca Al-Quran, harus ada itu Harus ada il, ada hikmah-hikmah yang baru. Itu-itulah e, cara kita untuk meraih takwa Tadi dengan berpuasa dan dengan Al-Quran, itu hubungan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Kemudian, ketika bulan Ramadan ini yang paling luar biasa nih, standar kebaikannya itu meningkat. Gitu, jadi, memang ketika Ramadan, atmosfernya itu sudah sangat Allah mudahkan untuk kita berbuat kebaikan, gitu, untuk kita beribadah. Ketika di bulan-bulan biasa, gitu kayaknya kita untuk sholat malam tuh susah banget. Uh, udah pasang alarm, gak kebangun-bangun misalnya, tapi ketika bulan Ramadan ya, walaupun secapek apapun, abis sholat isya, pasti kita pengen ngelanjutin sholat tarawih gitu sebelum sahur, kita pasti tambah lagi sholat tahajud gitu standar-standar kebaikan jadi meningkat gitu, pertama yang pastinya dengan ibadah Al-Quran tadi ya, karena kita pengen wonderful Ramadan with Al-Quran kita pengen Ramadan ini jadi Ramadan yang luar biasa, yang penuh ampunan dengan Al-Quran Gitu, maka berusahalah gitu ya, membaca Al quran atau berinteraksi dengan Al-Quran sebanyak banyaknya gitu ini salah satu ini aja ya, salah satu motivasi dalam Alquran itu teman-teman ada satu juta dua huruf gitu kalau kita bisa menghatamkan satu kali berarti dikali kali sepuluh kita mendapatkan sepuluh juta dua pahala sepuluh juta dua kebaikan gitu itu luar biasa Gitu, kita nggak tahu kalau di ketika bulan Ramadhan Allah lipat gandakan berapa kali lagi gitu belum ketika tadi, ketika membacanya kita penuh dengan penghayatan gitu kita penuh dengan kekhusyuan Insya Allah kebaikan dan pahalanya semakin berlipat. Kita gitu. kebayang ya kalau misalnya dalam bentuk uang aja nih buat teman-teman Grey Grahayatim dan Duafa kalau bisa menghatamkan satu kali selama di bulan Ramadhan. Dikasih 10 juta sama panitia. Kira-kira pada semangat nggak mengatapkan Al-Quran? Ya? Oh, pasti semangat banget. Wah, oh, 10 juta bisa buat lebaran dan seterusnya. Nah, itu kalau uang aja kayaknya udah terasa sangat menguntungkan. Nah, ini apalagi pahala, apalagi kebaikan dari Allah. gitu ya. Apalagi tadi akan dibersamai sama malaikat, gitu ya. akan didoakan, akan dijaga, akan diberikan ampunan, diberikan rahmat, diberikan ketenangan. Wah, sayang banget kalau sampai ini kita sia-siakan. Ya, sayang banget nih kalau Al-Qur'an kita gantikan sama media sosial. Kita gantikan sama lihat video-video yang lucu, kita gantikan sama ngeliat meme atau ngeliat Twitter gitu ya dan seterusnya. Gitu, ini yang kadang-kadang sering kita sia-siakan gitu. Al-Qur'an sering kita sia-siakan. Itu maka banyak-banyaklah membaca Al-Qur'an. Gitu, yang kedua adalah ibadah tarawih. Nah, tarawih ini kalau dari asal katanya, itu artinya menikmati. Jadi, tarawih adalah upaya kita untuk bisa menikmati Al-Quran dalam sholat malam. Ini adalah esensi sholat tarawih yang sebenarnya. Maka, kalau hari ini ternyata kita belum bisa menikmati Al-Quran dalam sholat, ya maka tadi bisa jadi karena di bulan-bulan sebelumnya, sebelas bulan sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya tadi, kita tidak ada upaya untuk bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Gitu karena tadi ya, orang yang bisa menikmati Al-Quran dalam sholat, itu tuh dia punya levelnya tersendiri terhadap kualitas ibadahnya. Karena pertama, otomatis orang yang bisa menikmati Al-Quran dalam sholat malam, gitu yang pertama dia harus punya hafalan. Gitu ya. Orang yang tidak punya hafalan Al-Quran atau yang hafal yang sedikit, gitu ya. pasti dia akan terpaksa mengulang-ulang hafalan yang sama. Gitu misalnya, Uh, surat al ikhlas lagi surat al ikhlas lagi gitu ya atau diulang-ulang terus karena hafalnya baru yang itu dia sampai uh, ada uh, teman yang cerita gitu ya gitu ya kok aku tuh bosan banget tarawih gitu karena nggak bisa ke masjid lagi pandemi terus sendirian di rumah akhirnya bacaannya gitu itu lagi, karena tadi uh, untuk orang yang bisa menikmati salat malam gitu ya. apalagi yang bisa mendapatkan taujjih probani yang bisa mendapatkan kekuatan setelah dia salat malam adalah pertama dia punya hafalan Al-Qur'an. Gitu makin banyak hafalan Al-Qur'an dia makin bisa milih. Gitu misalnya saat ini dia sedang perlu dikuatkan uh, tentang uh, bersedekah gitu ya, tentang jihad harta. Maka dia baca misalnya di surat Al-Baqarah. Gitu atau yang lain dan lain sebagainya. Gitu itu enaknya orang yang punya hafalan banyak di akhirnya bisa memilih hari ini dia pengen dapat taujih yang mana. Hari ini dia, dia pengen dikuatkan sama Allah pakai surat yang mana. gitu. Terus selain punya kan Al-Quran, berarti kita harus paham juga nih apa yang kita baca. Gitu, maka dia sudah paham apa ya sih yang dia hafalkan. Apalagi kalau sudah mengkaji tafsirnya, wah itu udah luar biasa lagi. Semakin bisa menikmati Al-Quran dalam saat malam. gitu. Ini harus jadi target hidup kita, ya, harus jadi goals hidup kita. Kalau hari ini kita ngerasa, aduh belum punya nih hidayah seperti ini. Gitu, Alhamdulillah sudah Allah kasih hidayah Untuk bisa sholat malam, untuk bisa sholat tarawih Cuma tadi tinggal kualitasnya di upgrade gitu, Tinggal tadi uh, Bacaan Al-Quran Al uh, Harus kita upgrade setiap tahun ya. gitu, Maka kalau hari ini belum bisa menikmati Jadi PR kita nih 11 bulan ke depan Setelah Ramadan selesai Kita bertekad untuk menghafalkan Al-Quran Untuk memahami yang kita baca Dan menggunakannya dalam sholat malam Gitu uh, di Quran surat Ali imran ayat 43, itu, Al-Imran ya, mohon maaf, diralat gitu ya. Allah bilang, 'Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku'. Nah, ini adalah salah satu bukti. Maaf ya, mau bersiap? Nah, ini adalah salah satu bukti. Kalau kesuciannya Siti Maryam, kalau yang akhirnya yang membuat... Maryam itu bisa mendapatkan derajat yang luar biasa tinggi di sisi Allah. Siti Maryam bisa menjadi wanita yang kesuciannya luar biasa gitu, ya. manusia yang dilebihkan di atas wanita yang lainnya. Salah satu penyebabnya adalah karena salat malam, gitu karena rukunya lama, karena sujudnya lama, gitu karena berdirinya lama. Maka kalau kita pengen bisa mendapatkan derajat yang tinggi, kita pengen bisa mendapatkan kesucian dari Allah. Maka perbanyaklah salat malam. Kita tahu kalau kita lihat di surat Al-Muzamil, ya di surat Al-Muzamil itu kan Allah menurunkan perintah untuk bisa salat malam. Itu bahkan dulu di antara para Rasulullah dan sahabatnya, ketika dakwah di Mekah waktu itu dakwahnya masih luar biasa penuh dengan pekanan, penuh dengan ancaman dan penyiksaan, itu diperintahkan wajib untuk salat malam luar biasa ya. Ini bagaimana Allah itu menguatkan hati-hati orang beriman. Allah itu memberikan motivasi, memberikan mereka kekuatan untuk menjalani dakwahnya, gitu ya, untuk menjalani ujian-ujian kehidupannya dengan sholat malam. Kata Allah di surat Al-Muzamil, gitu ya, sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu malam itu lebih berkesan. Gitu, jadi, kalau, kalau hari ini kita logikakan gitu ya, orang udah berdakwah, gitu capek-capek ya, di siang hari. Dengan penuh penyiksaan, kalau kita lihat ya penyiksaannya kan luar biasa keras gitu Bahkan sampai ada yang dibunuh, sampai ada yang mati syahid Atau orang-orang yang punya kedudukan, diancam kedudukannya Intinya stresnya itu luar biasa tinggi Penyiksaan kelelahan kesakitannya, kesakitannya itu luar biasa tinggi Kalau pakai logika, harusnya orang yang udah capek-capek di waktu siang Maka ketika malam, istirahat harusnya Allah tuh memberikan waktu istirahat yang lebih banyak kepada mereka itu kalau logikanya ya. Tapi ternyata enggak. Dan justru kata Allah diminta untuk bangun. Itu bangun di sepertiga malam, kemudian mendirikan salat malam, gitu dan itulah yang justru akhirnya tadi meningkatkan keimanan mereka, gitu ya. Menguatkan hati-hati mereka. Itu begitu juga kita hari ini. Ketika hari ini kita pengen tadi bisa menjalani serangkaian ujian kehidupan dengan kuat, dengan hati yang selalu termotivasi dengan hati yang dekat sama Allah, maka tadi, uh, dengan sholat malam, sholat malam pasti dengan bacaan Al-Quran gitu, kalau kita lihat di Quran Sholat Al-Muzzamil ayat 20 Allah itu menyebutkan beragam situasi orang-orang di malam hari, gitu, Allah bilang di malam hari itu ada yang sedang mencari karunianya gitu, misalnya sedang bekerja gitu, atau ada yang sedang sakit atau ada yang sedang berjaga-jaga di perbatasan, gitu ya, sedang berjihad, tapi kata Allah tetap diminta untuk membaca Al-Quran. itu salah satu poin bahwa penting banget untuk membaca Al-Quran di malam hari. Apakah kita baca di malam hari atau saat sholat, itu hal yang sangat perintahkan. Yang mau hari ini kita ngerasa aduh, teh, kalau malam, udah capek atau banyak tugas, sempatkanlah membaca Al-Quran, walaupun dengan ayat-ayat yang mudah. Gitu, dan pastinya adalah mengejar. Lailatul Qadar. Gitu, ini yang sama-sama pengen kita kejar ya di Ramadan ini, sama-sama yang menjadi uh, hal yang paling kita kita impikan, malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Gitu, malam yang sangat mungkin akan memanjangkan usia kita. Gitu, kita nggak tahu ya ajal kita itu di umur berapa, bisa jadi sebentar lagi, gitu, atau bisa jadi mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Tapi semoga dengan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu kualitas umur kita bisa bertambah, ya. bisa semakin uh, berkualitas, bisa semakin banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. gitu. Dan yang namanya malam Lailatul Qadar tadi ya, makna dari malam Lailatul Qadar adalah malam memperingati Al-Quran. Karena itu pertama kalinya Al-Quran itu turun, dirayakan sama semesta. Itu kalau pakai diksinya sayat kutub itu festival, festivalnya langit, karena ribuan malaikat, gitu bahkan malaikat Jibril, para pemimpinnya malaikat nih yang paling luar biasa itu turun ke langit dunia, kemudian membagi-bagikan rahmat dari Allah kemudian memohonkan ampunan kepada orang-orang yang di malam itu berinteraksi dengan Al-Quran gitu, apakah membaca apakah menghafal, apakah mentadaburi atau sedang sholat mendirikan sholat tahajud gitu itulah yang tadi akan mendapatkan malam Lai Qadar maka jangan sampai ketika malam Laylatul Qadar ya Ada di malam ganjil Di 10 hari terakhir Kita lagi tidur gitu Atau kita lagi melakukan hal-hal yang lalai Nahudzubillah ya Akhirnya kita nggak bisa mendapatkan malam Laylatul Qadar gitu ya. Dan yang namanya tadi Untuk bisa mendapatkan Laylatul Qadar Itu akan sangat dipengaruhi Sama 20 hari sebelumnya Ketika 20 hari sebelumnya nih Misalnya hari ini kita udah di hari ke-12 ya. Oh ternyata hari-hari kemarin Masih banyak lalainya hari-hari kemarin masih belum bisa maksimal dengan Al-Qur'an enggak apa-apa. Terus semoga nih 8 hari ke depan kita maksimalkan agar ketika masuk 10 hari terakhir kita bisa benar-benar siap untuk mengejar untuk mencari malam qiyamul lail. Gitu. Kemudian, nah ini juga yang akan menjadi goals kita tadi ya, semoga dengan banyaknya Al-Qur'an yang kita baca gitu ya, banyaknya sholat malam yang kita dirikan. Maka ini yang sebenarnya pengen kita dapatkan. Gitu, kita pengen bisa mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah uh, bilang, orang yang mendirikan salat di malam-malam terukadar dengan penuh keimanan dan mendapatkan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Gitu, ini sebuah momen yang sangat luar biasa. Gitu ya. Ampunan Allah yang benar-benar terbuka sangat luas. Ya, makanya se sejak awal Ramadan gitu ya atau khususnya nanti di malam 10 hari terakhir Rasulullah meminta kita untuk banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu fa Itu wahai Zat yang Maha Pengampun dan Maha Pemurah ampunilah aku. Itu kita minta Allah mengampuni dosa-dosa kita. itu karena kita nggak pernah tahu ya hari ini kita tuh sudah memikul dosa sebesar apa. Gitu, kita sedang menghadap Allah dengan hati yang sekotor apa, itu hanya kita yang tahu, gitu, dan kita minta, semoga dengan tadi kita memaksimalkan Ramadan, Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita semuanya gitu, sehingga nanti ketika idul fitri, ketika takbiran kita bisa menjadi orang-orang yang baru lagi kembali fitri, kembali suci, gitu, kalau kita lihat di Quran Surat An-Nur ayat 21 ya Allah itu sebenarnya senang banget membersihkan orang yang mau dibersihkan. Itu jadi syaratnya adalah kita berusaha untuk dibersihkan sama Allah. Itu Allah bilang, sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikandanginya dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu jadi kata Allah kalau bukan, karena karunia dan rahmat Allah, maka tuh semua manusia kotor. Ya, semua manusia penuh dosa, semua manusia nggak ada yang bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Tetapi cuma dengan rahmatnya Allah, cuma dengan kasih sayangnya Allah, akhirnya hari ini kita bisa dijauhkan dari maksiat. Hari ini kita bisa dijauhkan dari dosa-dosa. Hari ini kita bisa beribadah, bisa menjalankan kebaikan itu cuma karena Allah. Dan kata Allah, Allah itu ber membersihkan siapa yang dikehendaki. Jadi siapa yang dikendaki adalah orang-orang yang mau untuk dibersihkan, adalah orang-orang yang berusaha untuk selalu membersihkan dirinya. itu adalah adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah sama rahmatnya Allah. Itu walaupun dia mungkin terjatuh dalam kesalahan ya berulang kali, tapi dia tetap berulang kali nggak pernah mau menyerah untuk mencari rahmatnya Allah. Itu kemudian ada di Quran surat al ayat 86 ya ini masih serangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan, tentang berpuasa ini adalah salah satu bukti wujud kasih sayang Allah Allah berfirman dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, ini adalah kasih sayang Allah yang sangat luar biasa ya. Begitu lembut, begitu penuh cinta dan kasih. Jadi gitu. Allah mendefinisikan dirinya. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku dekat. Gitu, maka hari ini, kalau kita merasa kita jauh dari Allah, maka kitalah yang jauh. Gitu, karena Allah menjanjikan Allah itu selalu dekat. Dan Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepada Allah. Gitu, jadi syaratnya adalah berdoa kepada Allah kemudian memenuhi segala perintahku, beriman, dan selalu dalam kebenaran. Ini yang insya Allah tadi, akhirnya kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah, bisa mendapatkan ampunannya Allah. Gitu. Kemudian, gimana caranya nih agar kita bisa jatuh cinta sama Al-Quran? Tadi bagaimana caranya, agar kita bisa dekat sama Al-Quran? Gitu. Pertama, bersihkan diri dari kotoran yang akan menghalangi kita dengan Al-Quran. Jadi, dalam al itu Allah bilang hanya orang-orang yang disucikan di surat al ya. Allah bilang hanya orang-orang yang disucikan yang dia bisa dekat dengan Al-Qur'an. Itu maka jangan-jangan hari ini kalau kita berat banget gitu ya, rasanya kalau sedang bersama Al-Qur'an gitu. Ya, untuk hafalan aja kayaknya berat banget, untuk murojaah, untuk bisa tilawah itu rasanya berat banget. Jangan-jangan itu karena kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Itu jangan-jangan karena hitamnya hati kita. Gitu. Al-Quran itu kan cahaya. Cahaya itu hanya bisa masuk ke hati-hati yang bersih. Ketika hatinya kotor, hatinya hitam, akhirnya Al-Quran tuh jadi susah masuk. Akhirnya tadi kita tuh kayaknya ketika baca Al-Quran tersiksa banget. Ya pengen cepet-cepet selesai, pengen ngecek ngecek notif di HP, ya pengen ngerjain yang lain, dan seterusnya. Maka bersihkan. Atau kalau hari ini ada hal-hal yang sekiranya masih menghalangi kebiasaan kita yang Sekiranya menghalangi kita dengan Al-Quran, maka diganti. Misalnya kita punya kebiasaan e, nonton film-film film yang akhirnya membuat mata kita bermaksiat kepada Allah. Kita punya kebiasaan mendengarkan musik yang sangat berlebihan, sampai akhirnya kita jadi asing dengan Al-Quran. Gitu, kita punya kebiasaan misalnya ngegosip, gitu ya, gibahin orang atau berakhlak yang buruk sama orang lain, nah itu mulai dihilangkan, mulai dibersihkan. Itu insya Allah yang akan bisa membuat kita lebih mudah dekat dengan Al-Quran. Kemudian punya target dan perencanaan. ya Ini penting banget. ya kenapa Karena untuk mimpi-mimpi dunia kita aja, kita tuh punya target dan perencanaan yang detail. Wah, pokoknya bulan ini aku harus seperti ini dan seterusnya. Tapi dengan amalan-amalan akhirat, dengan ibadah-ibadah di Ramadan ini, jangan sampai kita nggak punya target ya. Harus punya. nih bulan Ramadan ini interaksi kita dengan Al-Quran harus blablabla bla, bla, bla, dan seterusnya ada perencanaan, kemudian carilah kawan, komunitas gitu, atau teman-teman atau lembaga yang akan menguatkan kita jadi untuk bisa istiqomah dengan Al-Quran sendirian, wah itu pasti berat banget, gitu, karena setan itu tidak akan tinggal diam ya, ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka akan mencari seribu cara, gimana caranya biar kita bisa jauh sama Al-Quran Gitu. Maka carilah teman-teman gitu ya, yang nantinya akan bisa saling menyemangati, akan bisa saling mengingatkan gitu. Ya. Teman-teman yang misalnya cari komunitas penghafal Al-Quran yang ketika kita kumpul sama mereka, ketika kita bareng-bareng sama mereka kita akan merasa termotivasi. Wah teman aku hafalannya udah 10 juz, teman aku udah 20 puluh juz, udah 30 puluh juz, maka kita juga akan bisa termotivasi. Jadi cari kawan atau lembaga itu kemudian bangun hubungan baik dengan Allah, gitu. karena Al-Quran ini adalah kalamnya Allah, Al-Quran ini adalah miliknya Allah, Al-Quran ini ilmunya Allah, maka minta sama Allah agar dimudahkan, gitu, agar Allah memberikan hidayah Al-Quran di hati kita, gitu, agar Allah memberikan ilmu Al-Quran ke dalam hati kita, gitu, insya Allah, kalau hari ini kita ngerasa, aduh kayaknya susah banget, udah dihafal, lupa lagi, udah dihafal, lupa lagi, bulan lalu udah bisa deket sama Al Qur'an sekarang renggang lagi minta tolong sama Allah Ya Allah mudahkanlah kita untuk bisa berlama-lama dengan Al Qur'an mudahkanlah kita untuk bisa mengamalkan Al Qur'an ya Insya Allah apalagi sekarang bulan Ramadhan bulan dimana doa-doa itu uh, Allah uh, Allah kabulkan gitu ya bulan dimana ada banyak sekali bahkan hampir setiap waktunya adalah uh, mustajab ya doa uh, dimana doa-doa itu langsung melesat ke langit tanpa ada hijab apapun, itu maka banyak-banyaklah meminta sama Allah agar dimudahkan dengan Al Qur'an. Kemudian pelan-pelan mulai membaca, jadi Kalau hari ini belum rutin tilawahnya, pelan-pelan untuk membaca, pelan-pelan untuk mentadaburi, gitu. Misalnya sehari, coba deh kita baca arti Al Qur'an dua halaman atau tiga halaman, itu Paling cuma tiga menit, gitu. Paling cuma lima menit, kemudian kita tadaburi kita mulai pelan-pelan mempelajari misalnya ada waktu di Ramadan ini yang ketika kita bekerja kuping kita tuh masih bisa nganggur misalnya kita lagi masak atau kita lagi beres-beres rumah coba lah sambil dengerin misalnya Noman Ali Khan, gitu atau Umar Sulaiman gitu atau para mufasir yang lain yang akhirnya kita jadi nambah nih pelan-pelan gitu nggak apa-apa sehari misalnya kita pelajarin tafsir cuma tiga ayat gitu atau cuma Surat Al-Fatihah atau cuma surat Anas An Al-Ikhlas, nggak apa-apa. Itu pelan-pelan gitu kita pupuk. Gitu. Kalau itu kita lakukan setiap hari, biasa hari 15 menit aja dengerin tafsir Al-Quran. Maka 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, akhirnya kita jadi bisa memahami seluruhnya apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu kemudian pelan-pelan juga untuk mengamalkan. Itu apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, coba kita aplikasikan di dalam hidup kita. Nah itu pasti. Efeknya ke dalam hati kita tuh jadi jadi luar biasa. Jadi, keimanan itu kan ada tahap-tahapnya. Ya, itu keimanan yang paling tinggi adalah ketika kita sudah bisa merasakan kebenaran langsung dari Al-Quran. Gitu, misalnya, uh, untuk para aktivis dakwah, misalnya ada surat Al-Quran, Quran, Surat Muhammad, kayak 7 Ya, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Itu kalau dibaca sekilas gitu ya, nggak pernah diamalkan ya, udah imannya segitu aja gitu Tapi kalau benar-benar kita amalkan, kita coba untuk jadi orang-orang yang menolong agama Allah. Kemudian kita ngerasain langsung di saat kita lagi sulit, bisa membutuhkan tiba-tiba datang pertolongan Allah yang menolong dan meneguhkan kedudukan kita. Nah, dari disitulah akhirnya tadi keimanan kita tuh akhirnya teruji. Kita benar-benar bisa merasakan mukjizatnya, Al-Qur'an, bisa merasakan pertolongannya Allah. Itu akan cobalah diamalkan, walaupun sedikit. Gitu. kemudian hingga ini ini ultimate banget, ya. hingga akhirnya kita mampu berlelah-lelah dan berkorban untuk Al-Quran ini adalah tahap di mana tadi hati kita akhirnya sudah benar-benar bisa jatuh cinta dengan Al-Quran ketika tadi, ketika tadi, misalnya kita mampu berlelah-lelah dan berkorban kita misalnya mampu untuk menyampaikan Al-Quran ke orang lain padahal di saat itu kita lagi capek banget gitu. atau misalnya di waktu itu kita sebenarnya banyak kegiatan nih, tapi kita rela mengorbankan waktu kita untuk tadi bisa menyampaikan al-Quran ke orang lain. Dan seterusnya inilah yang tadi akhirnya membuat kita bisa benar-benar jatuh cinta dengan Al-Quran. Dan semoga momen-momen kita nih bersama Al-Quran, kita merasa lelah, kita tadi melawan segala hawa nafsu yang akhirnya membuat Al-Quran itu mau memberikan syafaatnya kepada kita di hari akhir nanti. gitu. Dan ini yang paling penting ya, istiqomah setelah Ramadan. Karena tadi salah satu goals ya, salah satu bukti bahwa orang-orang bahwa orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, bahwa kita sudah mampu menjadi pemenang Ramadan adalah perubahan yang terjadi pada diri kita setelah Ramadan. Ketika setelah Ramadan kita merasa hati kita lebih tenang ya. Jadi orang-orang yang nafsul orang mutmainnah, orang-orang yang punya jiwa-jiwa yang tenang. Itu orang yang lebih damai, orang yang lebih mampu mengontrol lisannya, orang yang amalan kebaikan dan hidayahnya bertambah. Nah, itu salah satu ciri orang yang menjadi pemenang Ramadan. Orang yang tadi mendapatkan malam Lailatul qadar, mendapatkan ampunan, dan kasih sayangnya Allah. Itu maka jangan sampai nih, ketika takbiran berkumandang, gitu ya, langsung berubah semuanya. Gitu, langsung Al-Qurannya ditinggalkan, sholat malamnya ditinggalkan, ya. Nah, kita payahnya tuh bisa istiqomah setelah Ramadan. Ini juga yang kita minta doakan ya kepada Allah di setiap akhir sholat kita gitu ya. Kita minta ya Allah semoga rajin baca Al Qurannya nggak cuma di bulan Ramadan tapi setelah bulan Ramadan gitu. Ya. Semoga uh, rutin qiyamul dan tahajudnya nggak cuma saat Ramadan tapi setelah Ramadan. Gitu. Ini yang menjadi goal kita adalah perbawanya kebaikan kebaikan setelah Ramadan ke setelah bulan Ramadan. Gitu, teman-teman. sekian dari aku semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan sama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore tadi. Masyaallah, materinya luar biasa tentang Al-Qur'an. Dan buku catatan saya juga lupa F banyak tentang kurang Nah untuk teman-teman yang ingin bertanya kita langsung right respon atau tulis di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh tenit. terima kasih Halo, Halo, Halo, Halo, Halo. sebelumnya uh, untuk tahu ini bisa memberikan saya uh, kesempatan untuk bertanya Nah mengenai uh, Alquran istiqamah Alquran yang teknik dan uh, dekat dengan Alquran itu uh, ada beberapa orang yang diberi uh, kelemahan dalam uh, menghafal Alquran gitu ya uh, walaupun kita udah terus-terus-terus uh, pasti ada masa uh, kita tuh kayak Hmm, aduh capek banget, kok gak apal-apal gitu Gimana cara kita menangan itu, teh gitu Terima kasih Oke, okay, Masya Allah Ya, pertanyaan yang baik ya Kayaknya hampir semua orang yang merasakan Kesulitan dalam menghafalkan Al-Quran gitu. Ada yang mengatakan kalau menurut Ustaz Abdul Aziz Seseorang itu baru bisa benar-benar mungkin Ketika menghafal Al-Quran Ketika dia sudah mengulang 365 kali Gitu. Sama aja kalau kita misalnya nanya, kenapa sih hari ini kita hafal banget Quran Surat Al-Fatihah? Karena udah beribu-ribu kali kita baca dan ulang-ulang, sampai akhirnya kita bisa ngebaca, lagi tidur aja kita baca, bisa baca kayak saking hafalnya. Nah, sama seperti ayat-ayat yang lain. Gitu banget katanya kira-kira nih, nih, pertama, udah belum kita ngulang minimal, atau udah sampai angka 365 kali. gitu Atau jangan, -jangan sebenarnya kita baru, mengulang-ulangnya dengan jumlah yang sedikit, gitu, itu pertama kadang-kadang karena kita nggak tahu jumlahnya terus tadi ya, ada banyak godaan e, dari setan, akhirnya kita menganggap aduh, udah banyak banget ini kayak kemampuan aku aja kali ya yang rendah akhirnya, jadi susah untuk menghafal dan seterusnya, itu pertama yang kedua, bener tiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda dalam menghafalkan Al-Quran gitu, ada orang yang cerdas banget yang dia sekali baca, itu langsung hafal gitu ya, jadi ada orang yang Matanya tuh kayak punya kemampuan untuk nge-capture. Sekali dia baca dia udah langsung hafal posisinya di mana, letaknya di mana, dan seterusnya. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan sama orang-orang tertentu. Tapi bukan berarti orang-orang yang tadi dia butuh ratusan kali diulang-ulang sampai akhirnya dia bisa hafal. Itu tidak ada keutamannya juga. Itu justru yang namanya kita menghafalkan al-Quran. Itu tujuannya adalah agar kita bisa berlama-lama Agar interaksi dengan kita, kita dengan Al-Quran itu bisa bisa lama gitu, bisa panjang Itu itu tujuan kita menghafalkan Al-Quran Boleh jadi kalau misalnya kita hari ini punya kemampuan seperti Imam Syafi'i Yang ketika dia punya kemampuan menghafal dengan sangat cepat ya Yang ketika uh, bulan Ramadan itu bisa 60 kali hatam kita gitu ya, boleh jadi ketika kita tadi punya kemampuan menghafalkan Al Qur'an cepat, akhirnya kita jadi nggak mau berlama-lama dengan Al Qur'an. Gitu ya, misalnya sehari biasanya dua jam buat menghafalkan Al Qur'an, karena udah hafal dalam waktu lima menit, ya udah kita sudahi. ah oh, udah hafal ya udah deh, nah jadi sebentar kan boleh jadi itu hikmahnya ya. Sedangkan tadi ketika Allah kasih kita kemampuannya seperti itu dalam menghafalkan Al Qur'an butuh waktu yang lama, maka itu jadi keuntungan buat kita. Kenapa? Karena kita jadi bisa lama dengan Al-Quran. Gitu. Nah, itu aja yang diingat-ingat. Ketika memang belum hafal, yaudah ini memang usaha kita untuk bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Gitu. Karena insya Allah tadi pahalanya itu per huruf. Gitu. Akan ada banyak kebaikan, ada akan ada banyak ampunan yang akan kita rasakan saat menghafalkan Al-Quran. Gitu. Jadi bersyukur ya, ketika ngafal, tapi ngafal hafal-hafal, ah ini berarti kesempatan yang Allah kasih buat kita untuk semakin lama dengan Al-Quran. Karena yang namanya proyek Al-Quran, itu adalah proyek seumur hidup. Gitu, jangan sampai kita beranggapan, ah, oh, udah hafal 30 juz, berhenti aja interaksi dengan Al-Qurannya. Tapi sepanjang hidup, kita insya Allah bertekad sama Allah untuk terus mengulang-ulang hafalan kita. Seperti itu, semoga menjawab. Terima kasih kepada kali diahasna yang sudah bertanya. Kebarang kali ada lagi yang ingin bertanya? Bisa reset atau tulis di kolom chat. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Saparna, itu bagaimana caranya agar kita bisa tetap istiqomah dalam membaca, menghafal dan memahami Al-Qur'an? Ya, istiqomah itu adalah sesuatu hal yang sangat berat. Ayat tentang istiqomah adalah ayat yang akhirnya membuat Rambut Rasulullah beruban karena Rasulullah tahu ini akan sangat-sangat berat untuk umatnya. ya Begitu juga dengan keistikomahan kita bersama Al-Qur'an. Ada ketika Ramadan, kita sudah bisa banyak membaca Al-Qur'an, sudah bisa banyak kiamullah, tapi ketika Ramadannya selesai, selesai juga baca Al-Qur'an. Ya. Nah, kita pengennya untuk bisa terus istiqomah. Itu untuk istiqomah, itu ada banyak faktor, sih. Pertama, kalau menurut aku. Uh, Uh, aku selalu menyebutkan tiga rumus untuk bisa istiqamah. yang pertama adalah mengganti hati kita jadi ketika hati kita kotor maka akan susah untuk bisa istiqomah dengan Al-Qur'an gitu. karena tadi Al-Qur'an tuh ibaratnya dia punya derajat tersendiri punya frekuensi tersendiri untuk orang itu bisa memegang Al-Qur'an untuk orang itu bisa membaca menghafal dan terus ya tuh kayak punya derajat sendiri yang harus makan dengan Al-Qur'an itu maka penting buat kita untuk selalu tazkiyatun nafs untuk selalu membersihkan hati kita setiap hari itu karena dosa yang kita lakukan juga setiap hari itu maka titik-titik hitam yang ada dalam hati kita itu juga setiap hari adanya itu, maka ibaratnya kita tuh punya weper, gitu yang selalu membersihkan titik-titik hitam yang selalu menghujani hati kita itu kebayang ya kalau misalnya kita li, lagi berkendara berkendara Hujannya deras, gitu. Ya. Gak ada wiper, akhirnya kita gak bisa ngelihat. Akhirnya kita jadi gak bisa melihat jalan. Kita menganggap, wah, udah gak ada jalan lagi. Ini susah. Padahal, bukan jalannya yang salah, gitu. Tapi tadi wpernya itu yang tidak berfungsi. Begitu juga kita ketika melihat kehidupan. Ketika tadi pengen bisa istiqomah dengan Al Qur'an, kayaknya susah banget ya. Padahal Allah ngejanji ini, Al Qur'an itu udah dimudahkan. Buat orang-orang yang mau mempelajarinya Masalahnya dimana ketika kita susah Ketika kita nggak bisa istiqomah Tadi di weper hati kita itu Di kemampuan kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita setiap hari Maka gitu ya mulai sekarang cobalah untuk selalu membersihkan hati kita setiap hari Apakah dengan istighfar gitu ya Istighfar tuh minimal 100 kali ya Karena Rasulullah aja yang sudah dijamin suci, dijamin maksum, dijamin masuk surga Menjadi kekasihnya Allah itu istighfarnya seratus kali, gitu Rasulullah aja. Uh, dalam hadis itu dikatakan, di hatinya Rasulullah, itu ada kabut tipis, gitu yang menghalangi Rasulullah melihat kebenaran. Rasulullah menghapusnya dengan istighfar seratus kali, gitu. Nah, kalau Rasulullah aja kabut, kabut tipis, gitu ya, kalau kita tuh udah apa gitu, pasti udah awan tebal, yang hitam, dan berpetir, dan seterusnya, maka... 100 kali itu minimal. Banyak. gitu. Kalau bisa, 200 kali, 300 kali, dan seterusnya. Karena yang namanya ibadah zikir itu adalah ibadah yang enggak ada limitnya. Kalau sholat, masih ada limitnya. Gitu ya. Kalau uh, uh, misalnya kita zakat, itu juga ada ketentuannya. Tapi kalau uh, zikir itu boleh sebanyak-banyaknya. Maka coba istighfar sebanyak-banyaknya itu insya Allah yang akan membersihkan hati kita. Gitu. Kemudian dibersihkan juga dengan infak, dibersihkan juga dengan sedekah, dibersihkan juga dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Nah itu pertama ganti hati. Yang kedua adalah ganti referensi. Referensi itu akan sangat mempengaruhi keistiqomahan kita dengan Al-Quran. Orang yang selalu mengisi apa ya, apa ya referensi itu kan apa yang kita lihat apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, gitu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita diskusikan itu referensi kita itu referensi yang akhirnya menjadi uh, menjadi cara bagaimana kita memandang dunia. Orang-orang yang akhirnya memasukkan ke dalam pikirannya referensi-referensi yang menjauhkan dia dari Allah, gitu. Misalnya ketika nonton-nontonnya uh, boy band atau girl band, kemudian ketika dengerin Dengerinnya dengerin lagu yang akhirnya melalaikan yang dia baca. Bacaannya juga melalaikan dari Allah. Nah, ketika referensi-referensi seperti itu, maka akan susah untuk bisa istiqomah dengan Al-Qur'an. Tetapi kalau kita coba ganti gitu ya, misalnya kalau nggak bisa hilang 100% persen gitu ya, dengerin musiknya coba diganti ya, lima puluh persen lagu, 50% puluh kita isi dengan murotal, gitu. nanti kalau udah bisa ditambahin lagi murotalnya sampai akhirnya bisa seluruhnya murotal. Gitu. Atau misalnya kalau hari ini bacaan bacaannya masih yang membuat kita jauh dari Allah, maka mulai diganti misalnya bacaan-bacaan yang akhirnya bisa menguatkan keimanan kita. Gitu. Dan seterusnya, itu referensi ya. Kemudian yang ketiga adalah ganti lingkungan. Gitu. Lingkungan juga akan sangat mempengaruhi gitu kita boleh berteman sama siapa aja tapi yang namanya inner circle sahabat teman-teman terdekat kita itu harus orang-orang yang soleh gitu maka pilihlah kita itu manusia dikasih Allah kemampuan untuk bisa memilih gitu maka tadi pilihlah kalau hari ini lingkungannya ternyata masih lingkungan yang buruk gitu ya kok teman-teman deket aku kerjaannya ngegosipin orang mulu kok teman-teman deket aku kerjaannya nongkrong-nongkrong mulu nih ngebuat kita Uh, jadi gak sholat tarawih misalnya, maka coba cari gitu hijrah, cari lingkungan-lingkungan yang yang akhirnya bisa membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik gitu. dan itu adalah kemampuan yang Allah berikan sama kita, kita tuh bisa memilih, kita bisa berpikir ini baik atau enggak, ini kita mau milih yang A atau yang B itu, itu yang harus kita ganti jadi ganti hati, ganti referensi, dan ganti lingkungan, insya Allah itu yang bisa membuat kita istiqomah dengan Al-Qur'at Wallahualam Insya Allah, Teh berarti kalau kita ingin istiqomah itu harus ada 3M mengganti hati, mengganti referensi, dan mengganti lingkungan betul nah ada satu pertanyaan lagi dari saya Assalamualaikum Teh Kod, izin bertanya bagaimana cara kita terbiasa untuk sholat malam padahal kita tahu sholat malam ini luar biasa hikmahnya tapi bagi yang pemula susah susah untuk melaksanakannya, mohon solusinya Teh Oke, okay, Masya Allah eh, Cara untuk terbiasa sholat malam eh, kalau ada penelitian yang menyebutkan kalau dari segi habit ya, dari segi kebiasaan kita itu akan mulai terbiasa kalau kita bisa melakukan sesuatu hal itu 40 hari berturut-turut. Jadi kalau kita nih 40 hari, kita upayakan soal malam, pokoknya nggak boleh ada yang bolong, 40 hari berturut-turut, maka itu insya Allah akan jadi kebiasaan di selanjutnya. Gitu ya. Secara tidak langsung tubuh kita tuh akan beradaptasi, jam 3 tuh bangun. Nggak pakai alarm juga bangun, itu -gitu kalau dari segi pembiasaan tubuh kita. Gitu, maka misalnya di 30 hari, 30 hari kita upayakan untuk selalu bangun di sepertiga malam. Yang perempuan kalau sedang dalam masa menstruasi tetap coba bangun jam tiga malam. Itu kan ada banyak ya ibadah-ibadah selain sholat, misalnya kita bisa membaca tafsir Al-Quran atau kita bisa murajah atau lah Yang penting tadi ada habit kita tuh bangun jam tiga pagi misalnya. Kemudian setelah Ramadan, nah ini ya, jangan langsung menghilang di seber tiga malam, tapi coba kita uh, rutinkan 10 hari aja, jadi 40 hari. Nah itu insya Allah, hari keempat 41 dan empat 42 nya kita akan lebih terbiasa untuk bangun malam. Itu kalau dari habit dari tubuh kita, membiasakan tubuh kita untuk bisa beradaptasi, bangun jam 3, kemudian misalnya tidurnya lebih awal, jam 9 atau maksimal jam 10 tuh udah tidur. Kemudian yang kedua, yang namanya orang yang bisa sholat malam, kalau menurut aku adalah orang-orang pilihan banget. Itu Orang-orang yang akhirnya Allah izinkan bisa sholat malam, bisa bangun, itu orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang seperti apa? Orang-orang yang dia menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Maka coba ketika siang hari kita tutup keran-keran pintu maksiatnya. Ketika kita sibukkan siang hari kita dengan ketaatan, gitu dengan ibadah, maka itu insya Allah yang akan memudahkan kita untuk bisa sholat malam yang ketiga perbanyak juga ilmunya, ilmu tentang sholat malam, keutamaannya apa sih gitu, misalnya kita ketahui hadis-hadis tentang sholat malam, oh ternyata ketika sholat malam itu, eh di sepertiga malam itu Allah itu turun ke langit dunia kemudian mengabulkan orang-orang yang meminta, memohon mengampuni orang-orang yang memohon ampun dan seterusnya dan seterusnya, maka itu insya Allah akan bisa menjadi motivasi kita oh iya Allah itu ternyata turun ke langit dunia ketika sepertiga malam, maka jangan sampai ketika Allah turun, kondisinya kita lagi tidur, kondisinya kita lagi kondisi lalai. gitu Atau ketahui dulu bagaimana orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat itu selalu menghidupkan malam. Gitu, misalnya Muhammad Al-Fatih sejak balik itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Salahuddin al ayyubi selalu jadi orang-orang yang menghidupkan malam, dan seterusnya. Ketika makin banyak ilmu yang kita pahami tentang sholat malam, maka insya Allah, itu menjadi motivasi kita untuk tadi punya amalan salat malam gitu kemudian e, diniatkan ketika sebelum tidur ya jangan lupa diniatkan bahwa ya Allah minta sama Allah ya Allah semoga nanti aku bisa bangun jam tiga malam untuk bisa sholat untuk bisa beribadah kepada Allah gitu kemudian pasang alarm atau mungkin e, minta tolong sama keluarga kita untuk dibangunkan dan seterusnya Nah, itu upaya-upaya ya insya Allah akan memudahkan kita untuk bisa sholat malam gitu. Bagaimana Tehniur Cahwati? Semoga terjawab ya. masih ada waktu yang ingin bertanya 10 menit lagi kalau tidak ada saya ingin bertanya saya nah, biasanya kan kita tuh kalau banyak ujian gitu tuh baru kita dekat sama Allah nah, terus tuh tapi emang manusia sifatnya kayak gitu ya ya kalau kalau lagi banyak ujian aja kita tuh dekat sama Allah gitu terus tuh pengennya bahasa al Quran terus Terus tuh pas kita udah deket sama Allah gitu tuh, Allah tuh bakal ngasih ujian lagi ke diri kita gitu tuh, yang membuat diri kita don, bagaimana sih cara agar kita tuh tetap istiqomah dan apa menghilangkan sakit hati yang ada dalam diri kita gitu. Oke, okay. uh, pertama yang harus kita luruskan tentang persepsi ujian adalah apapun yang hari ini kita dapatkan di dunia. Itu sifatnya ujian. Kadang-kadang kita hanya menganggap ujian itu hanya yang berat-berat gitu ya. Yang akhirnya bikin kita uh, sakit, yang bikin kita takut, yang bikin kita sedih dan seterusnya. Tapi yang harus kita pahami, kesenangan, kemudahan, gitu ya, rezeki atau apapun itu juga ujian dari Allah. Ujian yang akhirnya apapun yang kita dapatkan hari ini, bentuk akhirnya haruslah ketaatan. Ketika mendapatkan ujian yang berupa hal-hal yang tidak menyenangkan, maka obatnya adalah sabar. Ketika sabar akan ketetapan Allah. Itu bentuk taatnya. Ketika tadi kita sedang mendapatkan rezeki dan misalnya keinginan-keinginan kita terkabul, maka bentuk taatnya adalah dengan bersyukur. Tadi ibadah kita tidak berkurang, kita tetap mengingat Allah dan seterusnya. Lalu gimana tadi akhirnya membuat? hati kita itu bisa ikhlas menerima apapun yang Allah berikan kuncinya adalah pada e, keridoan kita jadi orang kita tuh harus punya kemampuan untuk bisa menerima apapun yang Allah berikan harus punya kemampuan untuk bisa husnuzon sama apapun takdir apapun jalan yang Allah berikan sama kita gitu ya, apapun itu tuh PR-nya manusia tuh dengan bagaimanapun ujian yang Allah kasih tetap bisa berprasangka baik sama Allah kalau kita lihat misalnya di Quran Salat Maryam kita bisa melihat bagaimana doa yang sangat indah yang dilantunkan sama Nabi Zakaria ya Allah sesungguhnya tulangku telah lemah, rambutku telah beruban, namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu kita bisa kebayang puluhan tahun minta dikaruniai sama anak eh minta dikaruniai anak tapi akhirnya baru Allah kasih tuh di umur yang sudah sangat senja, jadi ya dan e, sepanjang pengharapannya itu, gitu kata Nabi Zakaria, gak pernah tuh kecewa sama Allah sama apapun jawabannya. Itu kenapa? Karena tadi punya rasa husnuzon. Punya keyakinan bahwa apapun yang Allah berikan, apakah itu permintaannya gitu, atau permintaannya belum dikabulkan, maka itu pasti baik. Gitu, maka begitu juga yang harus kita miliki sebagai seorang hamba yang berusaha taat kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, gitu ya. Setelah kita sudah berusaha maksimal, maka itu Insya Allah adalah yang terbaik. Jadi gitu ya. harus punya keridoan kepada Allah. Kayak gitu. jawaban Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Ini ada satu lagi dari Teh Dita Triani izin bertanya teh bagaimana kita tetap tenang dan terus percaya kepada Allah saat ujian itu menyapa terima kasih oke okay. uh, rahasia untuk tetap tenang gitu dan tadi tetap bisa menjalaninya adalah dengan taat kepada Allah itu jadi uh, yang namanya manusia itu pasti ada daunnya, ada insecure-nya, ada takutnya gitu dan itu hal yang wajar banget tapi tadi akhirnya manusia itu bisa Uh, tetap stabil gitu ya. Ada kemauan dan kemampuan untuk menjalani ujian itu adalah ketika dia taat kepada Allah. Contoh Siti Maryam ketika beliau harus menghadapi ujian mengandung dan melahirkan sendiri tanpa uh, seorang ayah gitu ya. Jadi kehamilannya karena memang ditentukan sama Allah tanpa seorang uh, sentuhan laki-laki. Maryam itu sampai mengatakan dalam Al-Quran ya, alangkah ba baiknya kalau aku mati sebelum ini. Gitu, jadi sebata, sekelas Maryam aja yang kebiasaannya adalah beribadah di, masjidil al di Masjid Al-Aqsa. Itu tadi masih punya perasaan, mending gue mati aja deh. Masih ada perasaan insecure, masih ada perasaan depresi. Jadi kegoncangan hati manusia itu adalah sesuatu hal yang pasti ketika kita mendapatkan ujian tapi akhirnya Siti Maryam tetap bisa melahirkan walaupun kesakitan gitu tetap bisa turun ke masyarakat menahan segala perasaan malu, perasaan takut dan seterusnya karena tadi tetap taat kepada Allah. Itu hingga akhirnya Allah itu menguatkan hatinya Siti Maryam, itu menguatkan langkah kakinya dan seterusnya. Sama juga seperti Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya itu bukannya enggak goncang hatinya ya. Udah mendapatkan siksaan bertubi-tubi, mendapatkan penolakan itu pasti baper. Ketika gitu, pasti takut, gitu pasti bingung. Tetapi tadi, dengan tetap taat, tetap sholat malam, tetap bisa e, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, itulah yang akhirnya membuat mereka bisa teguh, membuat mereka e, walaupun ketakutan, walaupun tadi ya ada rasa sakit dan seterusnya, tapi ada ketenangan dalam hatinya. Itu bahwa insyaallah. Allah itu bersama kita. itu Allah itu akan membukakan laut buat kita ya, sama seperti Nabi Musa. Udah diambang batas gitu. Siapa yang nggak takut di depan laut, di belakang tentara Fir'aun gitu udah mati nih kalau nggak tenggelam mati gitu ya. Tapi ternyata tadi ketika bersama Allah jangan takut gitu ya. kata Nabi Musa. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bukakan laut agar mereka bisa menyeberang. Gitu. Begitupun juga juga dengan kita, Insya Allah. berarti kita harus terus percaya dan taat kepada Allah apapun ujiannya gitu ya, Teh. betul. Nah mungkin itu adalah pertanyaan terakhir. Jazakallahu jazak Khair pada teleponnya yang sudah menyempatkan waktunya. Wa Jazakallahu Khair teman-teman. nya kita foto bersama dulu. boleh dinyalakan kameranya? yuk satu dua tiga Play selanjutnya, 1, dua tiga, boleh pakai gaya bebas ya? Dua kan, kita harus menyantuni ayat, anak. Siapa yang menyantuni anak yatim itu seperti dua jari gitu? Satu, dua, tiga. Oke, okay, jazakilah. khair semuanya. Nah, di ini kan adalah lembaga filantropi yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan anak-anak yatim dan duafa, di, di bawah naungan Yayasan Harapan Robani. Di selama Ramadan ini ada beberapa program kebaikan yaitu Parsel Lebaran Guru Ngaji, Busana Lebaran Yatim, Paket Buka puasa Yatim, THR Yatim, Parsel Lebaran Lansia Duafa, Farsel Lebaran Yatim dan Doa Pak. Untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi dan ingin menjadikan Ramadannya lebih berkah, bisa ikut berdonasi ke www.ayodonasi.id. Cara selanjutnya itu doa yang akan dipimpin oleh Abi Arif Abi Urip. padanya saya pergilahkan. Baik, semuanya untuk mengakhiri acara webinar pada kesempatan sore hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, terkhusus kita memasuki di 10 hari ya yang kedua di bulan Ramadan ini dimana Allah akan melimpahkan kepada hamba-hambanya magfirah semoga dengan tema dengan Al-Quran kita bisa istiqomah kita bermohon kepada Allah apa yang kita baca apa yang kita hafal apa yang kita pahami akan menjadi rujukan kita di dalam kehidupan kita dan bisa menjadikan Al-Quran hidup dalam jiwa kita. Allahumma sholli wa sallimu ala wa habibina wa wa kari'ina dufrina wa hawlana Muhammad. Wa salimu radiyallahu ta'ala anquli sahabatu Rasulullah ya jima'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'inin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamduh kamayyan baghilih jalali wajhika wa adini sultanika. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dalimin. Rabbana baulam naampusana wa ilam taffir lana wa tarhamna lana minal khasirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatan tunjinabihah min jami'il ahwali wal'afad. Wa taqdilana biha min jami'il jami hajat. Wa tutuhhiruna min jami'i Wa tarpa'una biha ala Wa biha aqsal Min jami'il khairati fil hayati wa makal mamad Allahumma aina ala fikrika Wa syukrika wa, an an wa, ala wa an tardohu wa adkhilni bi rahmatika ya, ya arhamar rahimin rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wa 'alal al qaumil kafirin rabbana yassir wala tu'assir fainnata taysiru kulli 'asilin 'alayhi taysir allahumma tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma rzuqna rizqan minas sama'i wal ardi wa wa anta khairul razikin Allahumma in kana rizkuna fissamai anzilhu. wa in kana fil ardi fa'akhrizhu wa in kana rizkuna ma'aduman fajihhu. wa in kana rizkuna asiran fa'yasirhu lana walanta kulna wa judika wa karamika birahmatika ya arhamarrohimin Allahumma lana abuabal khair, wa abuabal salamah, wa abuabal siha, wa abuabal barakah, wa abuabal ni'mah, wa abuabal mawaddah, wa abuabal rahmah, wa abuabal kuha, wa abuabal ilmi, wa abuabal izki, wa abuabal maghfirah, wa abuabal jannah, ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'ana al-ghala wal-bala wal-waba wal-fahsya wal-munkar wal-suyufa al-mukhtalifah wal wal-mihanan ma-bahar wa minha wa ma-baton min baladina hada Indonesia khosah wa min buldani al-muslimi na'amah inna taala qulli syai'in qadir Ya Allah, Ya Rabbami ijinkanlah pada kesempatan sore hari ini kami bersimpul dan mengadahkan kedua belah telapak tangan ini tentunya di acara webinar pada kesempatan sore hari ini kami bermohon kepadamu Ya Allah ampunilah atas segala dosa-dosa kami ampunilah atas segala kesalahan dan kehilapan diri kami jangan engkau hukum kami ya Allah ketika kami lupa atau bersalah Jangan engkau timpakan siksa dan azabmu kepada kami ya Allah Sedangkan kami dalam keadaan menganiaya diri kami sendiri Ya Allah, ya Rob kami Tunjukilah kami ya Allah dengan Al-Quran ini Kepada jalanmu yang lurus Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan kenikmatan Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai Dan bukan pula jalan orang-orang yang engkau timpakan kesesatan Ya Allah, Ya Rob kami, mudahkanlah dalam segala urusan kami, rahmatilah kami, Ya Allah, di bulan yang mulia ini, dengan menjadikan Al-Quran sebagai ruh dalam kehidupan diri kami, sebagai pembeda untuk diri kami, membedakan antara, antara yang hak dan yang batil, sebagai cahaya dalam kehidupan kami, sebagai petunjuk, serta arah daripada tujuan hidup kami, ya Allah, ya Rob, kami jadikanlah, ya Allah, kehidupan kami senantiasa memberikan kebaikan bagi sesama, ya Allah, ya Rob, kami jadikan pula, ya Allah, kehidupan-kehidupan kami senantiasa memberikan faidah bagi sesama yang akan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kehidupan ini, Robbana. Fagfir lana dunubana fi amrina wa sabits akdamana wansurna alal qawmir kafirin. Rabbana la tujikulubana ba'daid hadayatana wa hablana min ladun karahmatan innaka antal wahab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adaban Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wahai rauda'awuhum anil rabbil alamin. Alhamdulillah. Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, teman-teman barangkali bisa mengisi Google Form yang kami Tuliskan di kolom chat. Nah, apa? untuk mengakhiri acara kali ini, sebelum ditutup, apa yang ke teman-teman dapatkan dari webinar kali ini bisa teman-teman tag di tag atau bagikan di story Instagram atau feed teman-teman dan jangan lupa tag Rahayatim dan wafa Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita tutup pasaran ini dengan membaca istighfar tiga kali. hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.